Mau lagi, belum nyanyi dulu. dulu. Selamat ulang tahun, kami ucapkan selamat panjang. Kan doakan, doakan selamat jatuh terang sehat sentosa selamat, selamat panjang umur dan bahagia. Dan Amin. Amin. Amin. tiup, tiup ah tangan wow. oh dadah. Kak, sama Mama, mau Mama cium. Kak, sama Kayak tuh kayak ya. Tio Ayo, asu, Ah, dulu. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Panjang umur kita kendoakan selamat mama. sejahtera. Oh, yang mau? Gitu. Selamat panjang umur. Kasihan ya, nggak mama, mama, mama ambil satu, ambil. sama nggak mama, mama, mah mau. mau. Hmm. ayah, ayah. ayah, ayah. ayah, ayah. Hmm. Right. ya, ah. hmm. mm. hmm. well, hmm. Enak. <laughs> hey. Mau? Tiup Enak. Makasih dua. Makasih. Belum. Belum? Iya, belum. belum? Belum. Belum dia. Ya. Tiup lilinya, tiup lilinya, tiup lilinya sekarang ah. juga. Sekarang Ke. juga. Sekarang. tiup-tiup dulu ini tiup dulu dai caketan caketan hei hai hai ah Tos dah Alhamdulillah dadah dadah dadah itu dadah dadah